Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang. Pastinya kali ini gue mau bikin konten. Apalagi kalau bukan reaction, <laughs> Sebut heboh ya gue. ya Oke, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, yang nonton nih, di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Eh, dan jangan lupa di follow akun sosial media gue. Semuanya ada di kolom deskripsi, tanpa berlama-lama lagi. Langsung aja kita meluncur ke videonya Semoga kalian terhibur ya Karena gue nonton ini ngakak-ngakak Parah anjing <tuk> Oke kita langsung aja meluncur ke video yang pertama ya guys ya. <tuk> eh, belum apa-apa gue udah ketawa Bentar kita nyalain Kita lihat Captionnya selamat datang di toko Goip baju anti-grepe anti-grepe cuy happy shopping langsung aja kita play saya, Aku punya baju anti -grepe. <laughs> beneran anjing baju anti-grepe bangsat <laughs> sadar itu tas anjing mangset tuh agak kaget-kaget aku kira mau ambil baju yang di dalam tasnya ternyata itu bajunya <laughs> Untuk anak muda ya kayak ya, kakaknya ya, kalau keluar malam lo nggak usah keluar malam, keluar subuh aja tuh aman loh pakai baju ginian. Gue pikir ini tasnya kagak bakal dibolokin ini nih, kayak kaki gini, tangan. Ternyata dibolokin anjing, jadi baju beneran boks. Eh. <laughs> <laughs> Pas banget lagi. Review di atas ada sliding ya iya memang ada namanya tas anjing, anjing lu anjing, bangsat. Jadi kura-kura ninja lo bangsat. Ya, <laughs> anjing, konyol konyol. Muda, <laughs> Jadi aneh anjing gua ada dekotak naibat anjing, anjing. Tuh, untuk abg-abg ayo -ABG dibeli yuk. Murah, murah harga yang murah. Minimal harus punya dua katanya. Baju anti grepe. pengen check out kuning biar mirip seboong-boong anti grepe ya guys ya <laughs> gue denger kata anti grepe gue ngakak banget ya anjing-anjing oke okay, kita next gimana menurut kalian lucu nggak coba tulis di kolom komentar oh salah kesini sini harusnya sebentar me and my bestie supply go, babi babi ada yang paham gak nih di sini nih kita ulang ya he want, he want go, phone. katanya tuh where is my phone oh. goblok <laughs> Adik udah tahu dipakai buat ngerekam <tuh> <tuh> tapi gue juga pernah sih ngalamin hal kayak gini nih dan pasti gue yakin yang nonton juga pasti pernah nih ngalamin hal kayak gini nih ala hal -al goblok anjing <tuh> anjing goblok goblok next next next video jagoan alam sana preman pensiun dark banget tolong lampunya nyalain nabi bersabda orang yang duduk di atas bara api hingga terbakar pakaian dan tubuhnya masih jauh lebih baik daripada orang yang duduk di atas batu nisan itulah gunanya adab dan ilmu oh siap siap siap bosku samping-sampingnya ntar dipalakin apa sih ini video apa sih teman maksud maksud lantas ada komennya preman pensiun dark banget tolong lampunya nyalain anjing samping sampingnya terdipalakin tay ekspresi mimin pas baca nama Di dinnison <laughs> kalau dilihat dari tahun dan tanggal nampaknya yang dikubur adalah preman yang ditembak mati atas perintah pak soeharto Sobat tahu, anjing ditembak petrus Enggak ini. Orang tua mana dapat ide namain anaknya preman, anjing bangsat. Lucu banget. <laughs> preman anjing namanya preman, lu bener-bener preman lu. 24, 99 ya? Apa 95? Apa 98 sih? Anjing ada aja loh Orang tua mana yang dapat ide Kayaknya nama anak gua preman bagus deh Itu dari mana? Jadi ap apakah dia nonton preman pensiun? Apakah dia nonton? Apakah dia penggemar Petrus? <laughs> Anjing cacat cacat Next next Ntar ya awas jatuh katanya tuh, terus gimana keadaan anak itu? kita ulang ya? ah goblok banget anjing, anjing meninggal nggak itu bocah tinggi loh itu loh eh masalahnya palanya udah di bawah lo baru ngomong awas jatuh? goblok Selamat gue Salah yang bikin video TLL USG blog Anjing telat Apaan sih Gak ngerti gue bahasa Jawa Atau apa, -apa nih Kok aku lihatnya GG Ada lucu-lucunya sama sekali ya ah Kok aku lihatnya nggak GG tuh nggak Ada lucu-lucunya sama sekali ya Itu kabar terbaru gimana Kalau patah tulang gimana Nggak Dia aja senyum-senyum tuh Tuh ah eh awas jatuh, <laughs> jatuh. <laughs> bukan jatuh om terlempar anjing cewek ndak mati ji ndak mati ji ini makassar ya udah jatuh itu udah ada. udah jatuh jatuhnya ya gak guna guna banget itu ucapan <laughs> eh. Gue rasa Indonesia tuh sekarang jadi jadi ini ya, jadi penghasil video terlucu ya, karena rakyatnya tuh lucu-lucu kayak tadi itu. Anjing kata gue aneh banget dah. Coba deh kalian tulis di kolom komentar video mana yang paling lucu? Ini sih paling ngakak sih. Anti grepe, coba lu bayangin, kurang lucu apa cuy? Ini ibu-ibu pakai kerudungan, punya ide seperti itu tuh, gokil sekali memang orang-orang kita tuh lucu-lucu ya, harusnya ada nih, lomba komedi dunia. pasti Indonesia menang tuh. Oke, ini yang terakhir ya guys ya, kan belum apa-apa videonya mulai langsung bocel ngerokok. Kurang komedi apa Indonesia cuy, nggak ada captionnya cuma Emotikon eh, eh, doang Saya kecewa dengan abang yang video -in Nya kemana dia Tidak memberi edukasi cara merokok Yang baik dan benar bagi gue pikir Suruh ngomelin Lah goblok bocah ya Anjing Ulang-ulang Yang satu ngerokok nih Ya, Allah ini bocah umuran berapa ya? SD kelas 2 paling ini mah kelas 2 kelas 3 paling. Berarti umurnya berapa sih? Ya? 7, 8 tahun, 9 tahun mungkin. Udah ngerokok. Dan yang ngerekam abang-abang anjing emang abang-abang ini. Abang-abang anjing ini. Si goblok. Kenapa rokoknya dibalik bocil kontol? Kenapa rokoknya dibalik bocil kematian anjing anjing? Kan tangan lu udah begini nih, ah kagak bisa pragain lagi mana? Ini dia nih. Kan tangan lu udah ngadep yang putih ini ke mulut. Kenapa tiba-tiba lu ngide-ngide begini? goblok Panasan tuh bibir lu anjing. mana anjing, hmm, melepuh itu bibir sumpah, masih diterusin cuy, pokoknya cuy, kagak ada kapok ya anjing, kita ulang lagi nih, eh, hmm. uh, ekspresi mukanya itu loh, anjing anjing, lihat komen yang di IG tapi lihat di TikTok ah gimana sih, bukannya dimarahin malah diketawa. Mas ngerokok mas, mas ngerokok mas, jangan merokok mas, apaan sih? Itulah kenapa Indonesia akan selalu jadi follower. Kita adalah penghasil video-video terlucu dan kita penghasil followers followers terbaik sedunia ya. Apalagi followers BTS, kita tuh yang paling terbaik. Followers followers Korea Koreaan. So segitu aja video kita kali ini. Coba video yang paling lucu? Mana warga kita yang paling benci? Terus di kolom komentar jangan lupa di subscribe, comment dan di share, di like dan di share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang dan teman kalian tahu. Jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya di kolom deskripsi. So sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.